mah jenna kenapa lama gitu semua ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dia cepat lagi, dek dek sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, lagi, ush, lagi, sedikit lagi, lagi, Ya boleh, Kakak. Adik enggak boleh makan, pulang sama Kakak. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Oh, yang tinggi, yang tinggi. Nah. Udah, udah, udah. Tinggi. Dywat, udah tinggi kali nanti nggak nyampe, dah, cepat cepat, lebih Oh kalahlah sama Tiara, tengok Tiara, oh abis <tentara noise> lagi. Nih.